Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di dalam HP Oppo, kita bisa mengganti font atau bentuk tulisan dengan yang lebih keren lagi. Mulai dari yang gratis hingga yang berbayar. Nah, buat kalian yang ingin mendapatkan tulisan yang lebih keren lagi di luar aplikasi fontnya Oppo, kalian bisa mendapatkannya dengan gratis. Untuk contoh, font yang saya gunakan ini gratis ya, dan bisa tembus ke aplikasi, misalnya ke WhatsApp oke okay, silahkan simak videonya dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini silahkan untuk subscribe terlebih dahulu terima kasih oke okay, kita lanjutkan untuk mendapatkan font yang keren dan juga gratis di luar font yang telah disediakan di ovo kita bisa menggunakan untuk font yang keren dari aplikasi zfont3 aplikasi ini gratis bisa kalian download di google Play Store ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya ya ini dia aplikasinya di sini banyak sekali disediakan untuk font yang keren-keren dan semuanya ini gratis. Dan yang lebih hebat lagi, di sini kita bisa mendownload font dari situs Davon. Situs Davon ini menyediakan berbagai macam font yang keren, ya teman-teman. Ya, ada iklan. Nah, ini adalah situs Davon. Di sini menyediakan ribuan font yang unik dan keren yang bisa kalian gunakan. Nah, bisa kalian lihat. Wow, mantap-mantap ya. Dan ini bisa digunakan secara gratis. Untuk contoh, salah satu font saya download, Captain Blackjack. Kita klik untuk mendownloadnya. Ya, ada iklan, kita skip dulu. Kemudian jika sudah di kita klik di sini. Berikutnya, pilih lokal. Kemudian, apply untuk menerapkannya. Kemudian kita pilih yang tengah, support DAI karakter. Ya, iklan lagi. Kemudian setelah itu kita pilih di sini setting. Berikutnya kita rubah untuk negara menjadi Myanmar. Kita scroll ke bawah dan pilih pengaturan tambahan. Kemudian pilih bahasa dan wilayah. Setelah itu rubah untuk wilayahnya dari Indonesia menjadi Myanmar. Nah, ini dia Myanmar. Oke, kemudian untuk menerapkannya di sini pada mendukung karakter dai kita centang ke sebelah kanan. Tunggu beberapa saat dan sekarang untuk fontnya sudah berganti. Kita lihat di aplikasi WhatsApp. Oke, untuk fontnya sudah berubah. Keren sekali ya. Ya, dan itu dia teman-teman cara mudah untuk mengganti font di HP Oppo. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.